halo teman-teman kembali lagi di channel cari tahu official sini kami akan bahaskan beberapa cara ngescreenshot di laptop atau di PC kalian di sini kita memakai divisi windows 10 pi masih sama seperti divisi 7 dan 8 gak jauh beda oke tanpa berlama-lama kita mulai aja Cara yang ke saya menggunakan cara mengecek tombol print screen, lalu kita copy ke dalam PowerPoint. Nah, seperti ini caranya. Lalu, cara yang kedua adalah mencet tombol window dan print screen. Bisa kita lihat. Yang ketiga, caranya kita memencet tombol window, shift dan S. Di sini ada berbagai macam cara. Yang satu rectangular snip. kita bisa mengambil gambar segimana yang kita mau terus yang kedua ada freeform snip kita bisa menggambar apa yang kita mau screen nah, Ketiga, window snip, nah seperti ini, dan yang terakhir full screen snip. Baik cara yang keempat adalah memencet tombol Alt dan Print Screen. bisa lihat langsung. Cara kelima menggunakan Photoscape. Untuk menggunakan Photoscape, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Kita buka Google Chrome, lalu cari foto Photoscape. Ini kita bisa memilih yang paling atas. Agar proses downloadnya cepat, kita bisa memilih yang ini. Free download, lalu install. Jika sudah, kita buka Photoshop-nya. Di sini, kita pilih screen capture. Ada berbagai macam pilihan. Kita coba helpful full screen. Ingat dulu. Oke okay, teman-teman, sekian video tutorial dari kita. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan dengan mudah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.